wabarakatuh sahabat itilisius dimanapun kalian berada jumpa kembali bersama Hilya TV Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting dan informasi pertama pada kesempatan siang hari ini Di sini Mimin akan memberitahukan nih beberapa gaya tiktok ala Ayu Ting Ting bersama Krishna Faraiji, Nurul Ragerustami Ruben Onsu dan pastinya bersama Wendy Cagur pastinya juga membuat sahabat semua tertawa sendiri dia ngelihat kelakuan kocak mereka bermain tiktok bagi sahabat semua selamat menyaksikan semoga terhibur tayangan yang Mimin suguhkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh